Hai guys. Kembali lagi bersama saya di channel Adit Kaharudin Fajri. Sebelum saya memulai pembahasan hari ini, jangan lupa subscribe untuk mensuper channel saya. Mari kita tes game yang saya buat ya di awal mulanya, permulaannya. Kita tes. Di sini saya sudah mendubbing. Oke, oh, kita mulai. Kingdom of Fantasia Satu Adventure Gathering Alliance Disini saya masih ngomong ya Belum yang didaping itu nanti yang didaping kalau sudah permainan Oke, permainan baru ya Selamat datang di permainan Wahai para player <laughs> ya kan? Saya, yang ini Selamat di permainan Saya, yang iya. mengerti bahasa indonesia? iya, kita bisa milih yes atau no, kalau kalian mengerti bahasa indonesia ya, milih ya, yes kalau kalian orang luar negeri ya, no kita no aja, karena yang main kan bukan orang indonesia aja, lagi. kita no aja no. jadi, kenapa tidak menggunakan kampus bahasa indonesia? karena kamu bukan orang indonesia? Indonesia. Terima kasih sudah bermain. Sekarang beritahu waktu siap waktu. Nah, hari ini kita siapa sepedamu. Nah, habis itu, si nama ya, guys. Nama pastinya Adek. Tapi kita bisa menggantinya. Jadi, apapun kita mau. Ya, mulai nama hari Oke, okay, Oke. Okay. Right. Right. masuk intro. Jangan lupa subscribe video saya. Dan bantu saya mencapai seribu subscriber, karena saya juga ingin menjadi YouTuber. Salam AKF, Adit Karudin Fajri.